Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk kali ini saya akan mencoba firmware like S Untuk STB CTE B760H Ini firmware lama ya teman-teman Untuk aplikasi bawaannya masih banyak yang bisa Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini Jangan lupa untuk driver Mediateknya diinstalkan terlebih dahulu Di laptop atau di PC nya masing-masing Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Selanjutnya, kita jalankan untuk SP Flash tool dengan cara klik kanan dan pilih Run As Administrator. Dan nanti tampilan menu SP Flash Tool-nya seperti ini. Dan untuk settingannya sebagai berikut. Di bagian Scatter Loading File, kita klik Choose. Dan nanti pilih folder penyimpanan file firmware kita, ya teman-teman. Kemudian di bagian download only, di sini kita pilih format all plus download, kemudian kita klik download. Kita beralih ke STB nya tancapkan USB, mail to mail ke laptop atau PC. Di sini STB dalam keadaan off, lalu tancapkan USB, mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi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 Dan apabila ada keluar tampilan download Oke OK, berarti proses flashing sudah selesai. Dan kita cabut kabel USB mail to mil dan kita tutup aplikasi SP Flash tool -nya. Dan setelah kita hubungkan STB dengan TV, tampilannya seperti ini. Silahkan dicoba masing-masing untuk aplikasi-aplikasinya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.